La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Jadi ini uh, ada Mas Luthi ya Bu ya? Luthi Mas Luthi, Luthi ya, ini uh, mengalami musibah ya, Dimana jatuh dari kamar mana Bu ya? Atau gimana? Kalau Bu? jatuhnya saya oh, gak tahu. Oh. Ya. Cuman bilang mau berak Berlut. Terus apa namanya kita panggil-panggil kok nggak keluar Berlut. Terus saya dobrak, saya temukan dia sudah pingsan di. Pingsan. Akhirnya uh, bawa ke rumah sakit. Ke, kita bawa ke RST. Oh. Di, di RST itu dua jam dicoba untuk disadarkan nggak nggak bisa, nggak oh. bisa terus dibawa ke Bunda Pengharapan. Hmm. Di situ nggak bisa juga akhirnya nggak sadar dua hari dua malam. Oh Masya Allah dua hari dua malam. Pas pas sholat it, itulah saya itu baru sadar harus sadar. Iya di ruang ICU. Uh, sekarang yang masalahnya setelah sadar nggak bisa bicara. Iya. Sebelumnya normal ya. Normal semuanya normal. Uh, jadi bukan penyakit bawaan dari lahir tapi okay. emang karena rabu sih tadi bu ya. Iya. <tuh> jadi sini kita akan coba untuk menerapi mudah-mudahan uh, Mas Lutfi ya bisa bicara lagi semangat nggak usah. usah nangis pokoknya semangat minta dalam hati sama Allah nggak usah nangis gak usah ya. Jadi, mudah-mudahan bisa bicara lagi, bisa bermain sama teman-teman. Kita bisa bertolak sama Allah. Ya. Ya. Bedanya, bedanya, ya. Jadi, jangan jadi. Tapi, enggak. Om, tangan lama dikit ya? nah, sadarkan gigi kamu di tangan om, enggak? Apa, tidak? Apa letaknya? Tidak, ya sedikit, saya Semangat, ayo tinggal dikit lagi. lagi, semangat, ayo, semangat. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Udah oh, bagus itu ah, ayo semangat, semangat. ayo. Ya Allah hati Allah, Allah, ayo dalam hati Allah, Allah, ayo. ya, ya Allah, oke, lah gitu ya. Insyaallah rahmanir lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma sholli ala shuli Muhammad wa ala Muhammad Allahumma ala Muhammad wa ala Sudah, sudah datang, kalau apa? apa? apa? nanti, nggak apa-apa, aman ah ayo bagus tuh bagus ayo ah, ah apa apa bagus bagus bagus ayo itu. bagus ah, ah, nah, nah gitu keluar Nah ini Lutfi udah bisa bicara ini merupakan hari yang ke-6 ya Kita ya, nah, tinggal satu kali lagi terapi mandiri dengan bicara Coba Lutfi Assalamualaikum yang keras Assalamualaikum Lagi keras lagi dekat Assalamualaikum Lagi dekat, dekat. Yang keras. Assalamualaikum Paling keras Assalamualaikum Alhamdulillah Oke terima kasih ya.